Ada yang mereka benar-benar dirantai, kakinya dirantai. Ada yang tangannya dirantai. Pemasungannya modal pakai apa velg sepeda itu. Jadi masih kecil kebetulan. E, ditaruh tengahnya sama ditarik tiga tangannya dengan selendang. Mereka itu ada yang ditempatkan di ruangan khusus bahkan pakai tembok depannya pakai jeruji besi dan ngasih makannya itu seperti ngasih makan hewan gitu ya. Pakai tutup kep gitu ya itu dari luar dan memandikannya itu disemprot dari luar Selamat datang di Divapot uh, Teman-teman sekalian, tema kali ini kita akan mendiskusikan topik terkait dengan salah satu perilaku diskriminasi yang menimpa kaum difabel, yaitu adalah uh, pemasungan. Sebelum saya memperkenalkan uh, pembicara kita pada kali ini, uh, jangan lupa untuk dukung Solidar, salah satu media yang konsisten untuk memberitakan isu-isu difabel. Jangan lupa untuk uh, like, komen dan uh, subscribe ya. Nah, uh, kali ini kita bertemu dengan pembicara yang sudah tidak asing lagi, dua pembicara uh, aktivis Defable begitu ya. Pertama adalah Mbak Ratna Setyaningsih. Beliau adalah dewan pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Apa kabar Mbak Ratna? Kabarnya baik, Mas Amit. Baik, baik ya. Ketemu ya. lagi Mbak. Ya. Kemudian pembicara yang kedua adalah Mas Yulianto. Beliau adalah aktivis di Forum Peduli Disable Bantul dan sehari-hari banyak kasus yang dia beliau juga dampingi terkait dengan isu disabilitas. Selamat datang Mas Yuli. Ya, Apa siap. kabar Mas? Alhamdulillah biar. Baik. Eh uh, rekan-rekan sekalian, Sesuai dengan tema tadi bahwa kita akan mendiskusikan salah satu praktek diskriminasi yang menimpa kaum defable yaitu pemasungan ya. Uh, kita tahu bahwa masih banyak terjadi peristiwa pemasungan di Indonesia yang menimpa kaum defable. Nah kita akan mengulik ya cerita-cerita terkait dengan pemasungan dari para aktivis yang sudah saya perkenalkan tadi. Baik, saya ke Mbak Ratna dulu ini karena mempertimbangkan... Uh, Gendernya ini, ya. <laughs> ya. Nah, uh, saya ingin dapat cerita dari Mbak Ratna terkait dengan uh, situasi, ya, situasi dan kondisi pemasungan. Mungkin, ya, apa yang Mbak Ratna bisa ceritakan? Ya, baik, kasih Mas masaknya. Uh, belajar dari pengalaman, ya, ketika kami bertemu dan mendampingi teman-teman yang dipasung, gitu. Ternyata, di daerah... Kita tercinta yang katanya istimewa gitu ya Mas Jogja ya loh ya, ya. Jogja, Jogja istimewa okay. ini masih kita temui beberapa gitu, difabel yang dipasung dan kebanyakan mereka ini difabel mental karena dari pihak keluarga itu merasa uh, tidak nyaman akibat tekanan dari masyarakat di sekitar seolah disabilitas mental ini atau difabel mental ini mengganggu ketenangan masyarakat nah jadi masih lah kita temui waktu itu kami mulai mengetahui ada pasungan ini dari tahun 2014 sampai sekarang masih ada karena belum lama ini di tahun 2022 kami masih mendampingi dua yang mana difabel mental itu dipasung seberapa banyak mbak difabel yang dipasung itu kalau di Jogja ya kalau bicara data terus terang kami nggak pegang data tetapi ada beberapa yang kami temui kami datangi dan kami upayakan untuk bisa mendapatkan haknya untuk lepas dari pasungan itu adalah mas Kiro ya ini ada di beberapa daerah. Ada beberapa daerah. Ya. Di pasungnya itu di rumah atau di di luar rumah begitu? Ya. Variatif. Variatif ya? ya. Ada yang hanya diberikan uh, dimasukkan di dalam kamar, tetapi di pasung dikunci. di dalam kamar dikunci. Uh, tidak dipasung diikat kakinya, diikat tangannya tidak. Dimasukkan ke dalam ruangan, baik itu ruangan yang bersih maupun ruangan yang kotor. Ada itu semua, enggak hanya ruangan bersih ya, enggak hanya ruang, ada yang ruangan kotor. Karena memang dia tidak bisa BAB keluar, kunci dari luar. Ada yang mereka benar-benar dirantai, kakinya dirantai, ada yang tangannya dirantai. Ada yang hanya sekedar tangannya itu diikat pakai selendang gitu. Selendang? Iya, pakai selendang atau pakai kain. Tapi kenceng gitu ya? Iya, dan dia kan nggak bisa lepas tangannya diikat dengan apa namanya tempat duduk gitu ya, kursi gitu, sehingga dia tidak bisa keluar. Terakhir yang kita temui, dia dipasung di kandang kambing, di Oke. luar rumah. Bahkan dia masih anak, Anika. karena mengalami autis. Gitu. Yang, hmm, yang autis kita sekaligus temui. mengalami eh, disabilitas mental ya? Iya, betul. Yang, Sebelum itu kami juga pernah mendatangi Disabilitas Mental yang dia dipasung e, Kami sudah berkoordinasi dengan dinas sosial terdekat Dengan stakeholder terkait termasuk Puskesmas gitu dan juga Gracia Tapi kami belum beruntung e, Karena tiga hari sebelum kami eksekusi ternyata beliau meninggal Di dalam kamar yang sangat kotor kami nilai karena dia BAB dan BAK di tempat, sehingga itu membuat kami sendiri sebenarnya untuk masuk saja tidak nyaman. Oke, jadi di situ memang dia hidup sendiri ya, hidup sendiri dengan apa namanya, dengan berbagai masalahnya itu ya, lalu tidak didampingi, tidak dikasih. Di, dia hidup di dalam satu rumah yang mana keluarganya tinggal berada di sana, tetapi tetap dia tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Bahkan bah, dengan, keluarganya, dengan sendiri. keluarganya sendiri, karena, karena dia ditaruh kunci. di ya, kunci, kunci. Di kamar, kunci. oke, makasih uh, Mbak Ratna. Sekarang ke Mas Yuli nih, ke Mas Yuli ya. Mas Yuli, uh, apa yang bisa diceritakan terkait dengan uh, teman-teman di Fable yang rata-rata dipasung ini? Apakah pernah juga mungkin mendampingi? Bisa diceritakan, Mas. <tuh> Sama seperti Mbak Rana tadi ya kita pernah mendampingi Rata-rata uh, hampir semuanya itu uh, Dari pihak keluarga dan lingkungan yang kurang mendukung Jadi kadang tadi ada yang dipasung dengan apa? Dari yang ringan mungkin sekedar ditaruh di kamar Sampai yang sampai dirantai itu juga pernah hmm, Dilantai di, di kamar? Enggak, hmm, ya, dirantai di, di ruang tersendiri Dulu kita pernah mendampingi di, di lingkungan ya Mbak Rana Jadi dia kebetulan memang pernah Uh, apa uh, apa ya membunuh ya kalau nggak salah dulu tuh jadi ada tetangganya terus uh, sampai ada yang meninggal terus di rantai. jadi bahkan naruh makanannya juga dari rantai itu ya dari luar kayak gitu ada juga yang di linggu juga ada yang di apa uh, pemasukannya modal pakai apa velg sepeda itu jadi masih kecil kebetulan ditaruh di tengahnya sama ditaruh di tangannya dengan selendang macam-macam gitu. lah kalau model pemasungannya okay. Dampaknya apa ya mas yang bisa dilihat ya, dampak dari pemasungan, perantaian, atau kemudian dia disekap di kamar gitu ya dampaknya kepada uh, kor korban kemudian apa yang terlihat? Sebetulnya kalau, Baik secara fisik uh, maupun juga secara psikologis ya, apa yang bisa tuh kalau secara komunikasi sebetulnya mereka itu bisa berkomunikasi, cuman karena uh, interaksinya dibatasi, mungkin lama kelamaan kan juga semakin memperparah. Oke, karena akhirnya nggak punya teman ya, untuk, uh, untuk berinteraksi ya. Uh, jadi kayak yang di apa, yang di Sleman, yang uh, di Ngemplak itu, dulu awalnya dia uh, apa di di apa? di kunci di kamar Oke okay. tapi kelamaan-kelamaan karena tidak berintasi juga tidak bergerak mungkin mm -hmm. terus jadi kakinya mah jadi kaku kakinya jadi, jadi kaku ah, dan jadi, menjadi bisa lumpuh. Nah, jadi, lumpuh. jadi dampaknya jadi lumpuh ya, ya. Ah, salah satu dampaknya yang awalnya gitu. problemnya ah. adalah mental yeah. lalu kemudian ke dampak fisik hmm. juga ya belum lagi tadi masalah interaksi kan otomatis dibatasi juga yeah, yeah, yeah. oke okay. Mbak Tata juga bisa menambahkan, apa dampaknya mbak? Terutama mungkin kepada teman defable mental perempuan ya. Hmm. Karena itu pasti lebih... dampaknya itu lebih serius gitu dibandingkan dengan defable mental yang mungkin laki-laki uh, ya. Kalau menambahkan dari Mas Yuli itu, secara psikologis kalau kita lihat mereka justru lebih parah itu tadi. Karena merasa dibatasi, tidak bisa berinteraksi dan merasa gimana ya? Karena diasingkan, tidak mendapat perhatian, perlakuan yang baik gitu. Sehingga ini membuat mereka tidak menjadi lebih baik lagi. Walaupun ada dari mereka yang di ini ya, rutin diberi obat. Tetapi kan merasa e, merasa sangat tertekan ketika tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat dan keluarganya sendiri. Merasa sangat apa ya? E, sakit gitu karena pernah pernah kita tanya. E, apa yang bisa disampaikan ke kami, gitu ya? Ketika kami datang ke sana, gitu, saya tuh ingin sekali dikeluarkan dari sini. Maksud saya, tidak boleh hidup bebas. Uh, kadang memang di satu sisi mereka, kalau kita ajak bicara, tidak nyambung. Tetapi menurut kami, ketika mereka itu diberikan obat secara rutin, diberikan perhatian khusus, diberikan layanan yang baik, kan tidak akan menambah parah kondisi uh, psikologis dari. Uh, Disable yang dipasung. Yang dipasung. Uh, dalam apa namanya? Saya sempat membaca di apa namanya ya dari uh, pengakuan dari psikiater dan psikolog bahwa teman-teman disabel mental itu sebenarnya dia tidak fully uh, hilang akal, yeah. tapi dia ada situasi uh, ada kesadaran dan ada pikiran begitu ya. Nah jadi hilang akal itu hanya pas dalam kondisi relapse aja. Yeah artinya teman defable mental dalam seharian itu mungkin dia ada yang dalam situasi relapse tapi ada dalam situasi yang dia sadar sepenuhnya gitu nah disitu sebenarnya dia butuh ini ya butuh apa butuh teman untuk cerita butuh pendam, apa namanya butuh interaksi yang baik dengan masyarakat begitu ya artinya pasung itu bukan menjadi apa ya bukan cara yang benar untuk mengobati atau menyelesaikan problem apa ya, problem teman-teman defable mental, ya? Ya, karena menurut saya mereka itu butuh pendekatan Oke okay. Pertama, yang selanjutnya ketika kita sudah dekat, maka kita akan bisa meng tahu gitu ya, dari keluarga ya, terutama keluarga terutama terdekat keluarga ya, ya, keluarga terdekat itu faktor utama Setelah kita mendekati Uh, melakukan pendekatan kita akan bisa melakukan asesmen sebenarnya apa sih yang diinginkan yang dibutuhkan oleh Default Mental ini nah baru dari situ kita akan tahu apa yang harus kita lakukan itu layanan yang seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan nah ketika dia dipasung gimana kita mau mendekat yang kita belajar di Bantul yang tadi diceritakan Mas Yuli hmm. mereka itu ada yang ditempatkan di ruangan khusus, bahkan pakai tembok depannya pakai jeruji besi Dan ngasih makannya itu seperti ngasih makan hewan gitu ya Pakai tutup ketel gitu ya Itu dari luar dan memandikannya itu disemprot dari luar Nah ya ini kan e, membuat mereka akan semakin parah kan secara psikologis Berarti saya ini dianggap apa gitu ya, ya, ya. Padahal Mas, dia iya, dalam situasi tidak dalam Relapse semua ya Apalagi kalau mereka enggak pakai obat gitu Tidak rutin diobatkan Yang pernah kami temui yang di Sleman itu juga seperti itu uh, Dia dipasung di ruangan sempit Depan juga ada pintu jeruji gitu yang dikunci dari luar Ketika kami datang dia menangis saya minta tolong dikeluarkan dari sini, sudah 15 tahun saya di sini. Terus mau dibawa kemana? Saya tanya gitu. Saya minta diobatkan. Dulu saya pernah diobatkan ke Gracia. Itu bukti bahwa mereka bisa kan berinteraksi dengan kita. Jadi ketika kami tanya, apakah bapak minum obat secara rutin? Saya diberi obat terus, tapi saya nggak dikeluarkan dari sini. Saya pengennya hidup bebas. Gitu. Ya, ya. Nah, obatnya pun juga mungkin kita bertanya ya, ya, kualitas obatnya ya. Iya, dan ya, ya, kesalahannya ya. menurut saya, walaupun itu diberikan... Obat secara rutin, tapi ketika dia tidak dibawa ketemu dengan psikiater, mas dengan dokternya, temannya, nggak tahu Akhirnya jadi tambah terdepresi ya. ya depresi. Dampaknya juga. itu sangat luar biasa. Itu. Dampaknya sangat luar biasa. Okay. Baik, ke Mas Yuli. Uh, selama ini suara mereka itu ketika didampingi apa ya, mas? Permintaan mereka ya. Sebenarnya sama dengan mbak tadi hmm. ya, jadi pengin bebas, oke. Okay. Nah, cuman masalahnya kadang hak untuk bebas ya. ya. Ha -ha. Hmm, hmm, Biasanya gitu. Jadi hmm. pertama pengin bebas dulu. Jadi itu kayak pemenjaraan sebenarnya. Ya. <laughs> Penjara. Cuman masalahnya kadang dikeluarkan sama lingkungan yang mungkin kurang-kurang mendukung lah. Boleh dibilang kayak gitu. Jadi misalnya kayak yang di itu ada anak-anak. Anak-anak bahannya. Uh, Jadi anak-anak umur berapa sih? Umur sekitar ya tiga belas empat sekitar itu jadi ya kadang kan diganggu di jalan terus ngelempar, itu jadi keluarga orang tuanya juga masih stress itu loh akhirnya jadi ya karena dia pas melempar juga kan pas dalam situasi riil ya, ya tidak uh, sadar ya um. jadi ya tadi dari, dari keluarga uh, akhirnya isa, uh, jadi dari lingkungan juga ah uh, gitu lingkungan juga memaksa kemudian agar dipasung uh, agar tidak mengganggu mereka yeah. lagi gitu ya Oke, okay. uh, kira-kira kalau menurut Mas ya, sebagai dan Pak juga nanti sebagai pendamping jalan terbaik sebenarnya seperti apa ya? Kalau bagi teman-teman. Kan ini kan ada situasi keluarga mungkin uh, ada masalah, oh ini bisa mengamuk misalkan begitu ya. Uh, di masyarakat juga mungkin ini mengganggu sekitar begitu ya. Tapi kan sebenarnya dalam situasi relap gitu, dalam situasi tidak sadar. Sedangkan waktu dia itu kebanyakan sadar gitu. Sebenarnya... Kalau menurut Mas Yuli dan Pak Ratna itu seperti apa ya yang harus dilakukan semestinya? Kalau kalau kita menemuin kasus kayak gitu biasanya kita pertama pendekatan dengan keluarga tentunya. Keluarga ya. ya. Jadi kita coba setelah asesmen, asesmen, asesmen, asesmen, asesmen, asesmen. dengan si korban ya, kira-kira uh, yeah. masalahmu apa? Uh, uh, <laughs> okay. Mungkin berikutnya dengan lingkungan, lingkungan bisa dengan RT, syukur-syukur bisa kita rujuk hmm, jadi ada ke misalkan ke rumah sakit jiwa ah, ya. ya artinya kan ada tidak lanjutnya, artinya harapannya jangan sampai dipasung sebetulnya ada obat rutin sehingga mereka bisa berinteraksi normal dengan masyarakat sekitar bisa kita. sembuh kira-kira ya. gitu ya, hmm. dari hambatan memang uh, kebetulan di, di Pundong juga ada, jadi ada, uh, jadi ada kelompok simpan pinjam difabel kebetulan kita kerjasama dengan puskesmas uh, ada beberapa orang yang ODGJ itu yang bisa gabung jadi ikut berinteraksi dengan uh, tidak hanya ODGJ ya tapi dengan defable yang lain ikut simpan pinjam tiap bulan pertemuan iya. biasa uh, Arti, cuman, artinya ada, ada contoh baik iya, ya uh, bahwa ada teman-teman defable nih cuman dulu memang agak-agak saya juga agak kaget juga jadi ada simpan pinjam ya mas kebetulan kan tiap bulan apa uh, ngumpul gitu. Uh, tiap bulan ngumpul sama nyawer ya. Kan nyicil ya. Kebetulan dia terbebani pas enggak punya uang. Iya, iya. Jadi mas stres. Oh. Gambuh <laughs> itu. Itu yang dialami yeah, semua orang ya. Yeah. <laughs> <laughs> Kalau enggak bisa buat kita kita lewat uh, podcast Mas kita ya, seadanya aja. Kalau memang enggak punya ya udah enggak apa-apa. Okay, artinya okay. yang penting kan kumpulnya dulu, okay. perinteraksinya dulu, perinteraksinya. Ya. Artinya ada banyak cerita baik ya bahwa develop mental yang Zigotofrenia, gitu ya. Itu ternyata banyak yang sembuh, bisa berinteraksi dan gak ada masalah dengan lingkungan. Itu, Pak tanya ya? Ada banyak cerita tuh? Ada, ada, karena memang selama mereka diberi kesempatan untuk bisa menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya bisa, gitu ya. Pastilah mereka itu akan lebih baik lagi dan membuktikan bahwa eh uh, mental ini bisa berkarya. Kalau kita ini ya, apa namanya merujuk ke pasal 70 yang undang-undang tentang kesehatan jiwa itu ya, Mas ya. Yang undang-undang nomor 18 tahun 2014 itu kan di sana divabel mental itu punya hak untuk uh, memberikan persetujuan. Uh, mereka juga persetujuan ini misalnya ya, ada tindakan pada dirinya sendiri gitu ya. Contohnya ada di mental yang dia hamil dan melahirkan. Kadang kan mereka tidak dipercaya ya, harus di bawah pengampuan ketika mereka misalnya harus dipasang kontrasepsi gitu. Nah, ketika mereka itu diizinkan untuk memilih gitu ya. Ini E, akan membuat kondisi mereka menjadi lebih baik lagi. Hmm. Karena ketika itu bukan dipaksa di, ya, iya, <laughs> <ada> pemaksaan, dipilihkan <laughs> itu belum tentu kan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Iya, nah, iya, iya. mereka sebenarnya juga punya hak untuk mengelola harta bendanya sendiri. Itu. Karena selama ini, yaitu tadi pengampunya, ya. terus ada oknum-oknum yang akhirnya mengalihkan, misalnya. Waris, yang harusnya dia menjadi ahli waris tetapi karena diputuskan dia berada di dalam pengampuan nah akhirnya tidak bisa memiliki haknya gitu nah. atau dipindah uh, dipindah kepemilikan ya, ya dipindah tangankan dipindah tangankan nah, yang pasti mereka itu juga harus atau punya hak mendapatkan perlindungan jadi kan uh, bicara mereka dipasung ini kan sudah melanggar hukum ya? Ya, ya ya dan kalau tadi seperti yang ditanyakan mas Safi kaitannya dengan apa yang harus dilakukan itu sebenarnya memang tidak sesimpel itu ya karena tentunya ini harus komprehensif gitu kalau kita bicara upaya yang harus kita lakukan itu banyak hal dan banyak stakeholder yang harus kita libatkan. kita libatkan karena bicara uh, ini yang pertama kalau promotif itu pastinya kita harus bisa mempromosikan difabel mental yang mana mereka itu sebenarnya punya potensi ya, ya. cuman karena nggak diberi kesempatan kan ya, ya. Nah, yang selanjutnya upaya preventif Pencegahan itu juga harus dilakukan Enggak cuma penanganan kepada mereka saja Karena kalau kalau bicara uh, kuratifnya kan hanya pelayanan gitu ya pada mereka Tapi apa yang yang harus kita lakukan ketika sudah ada seperti itu oh, Tidak ada pencegahan kan nantinya F, uh, akan timbul uh, difabel mental difabel mental yang baru Oke. Okay. Oh ya, saya belum ini ya, belum ngasih tahu di undang-undang itu teman-teman uh, sekalian ya. Uh, itu ada empat ragam defable ya. Ada defable fisik, ada defable mental, ada defable intelektual dan ada defable sensorik. Nah, terkait yang dipasung ini umumnya adalah terkait dengan defable mental ya. Nah, defable mental itu juga banyak ragamnya di situ. Satu yang ter... apa namanya, yang paling banyak itu adalah Zygiesofrenia ya. Atau yang kita kenal dengan teman-teman uh, uh, ODKJ gitu. ODKJ uh, sekarang sudah ditolak juga istilah ini ya. <laughs> Karena sudah agak muslim natif. Jadi... Uh, Zygiesofrenia. Ada bipolar, ada ansetas, ada... Kepribadian ganda, ada depresi di mental ini ya. Tapi yang paling banyak di... Di apa, dipasung itu adalah yang Zygiesofrenia ya karena apa namanya ada situasi yang mungkin keluarga dan masyarakat itu oh ini dipasung pasung gitu. Cuman masalahnya tadi ini masalah yang cukup serius gitu. Ya. <laughs> tidak Mas, menjadi jalan yang benar gitu ya. masih tinggi dan Stik perlu adanya edukasi kan gitu. Edukasi terutama yang sebenarnya masyarakat. yang perlu di edukasi itu saya kira keluarganya ya. Nomor satu, keluarganya. Iya. Karena keluarganya. Karena ketika keluarganya, keluarganya itu kuat mm -hmm. bahwa bisa bahwa ini adalah tidak sepenuhnya bisa ngamuk gitu iya. ya tidak relap ada ya. situasi dia sandar tapi sama. maaf Mas ada kecela ya agak uh, yang saya dampingi yang di ngemplak itu hmm, hmm. itu keluarganya bagus tapi malah terlalu hmm. bagus malah terlalu bagus suara ya, itu. itu Mas Yuli Artinya dia saking sakitnya heeh hmm. dia malah apa ya jadi mau di apa diobati diobati malah nggak tega dia pada waktu dipasung ya Mas saya tanya itu, pasti <g fina> pasung. ya maksudnya nah, ya. ya? ya, ya. <tuh> artinya kalau dari keluarganya itu kan ter terlalu over kalau saya lihat dulu yang yang pasti kemplak itu ya, oh, terlalu, terlalu sayang. jadi bahkan untuk apa tinggal kerja pun juga kadang dia bolos lah untuk dampingi adiknya itu, saking sayangnya. saking sayangnya. Padahal kalau misalnya katakanlah sebetulnya dari keluarga yang istrinya yang yang apa, yang uh, kakak iparnya sebetulnya nggak usah dipasung, artinya biar berinteraksi dengan apa masyarakat yang ya. bahkan dengan iya ya, ah, ya. takutnya tadi yang uh, yang apa yang kakaknya nanti takutnya masyarakat yang belum bisa nerima. Ya. Gitu. Pada waktu itu dia sudah tergabung dengan uh, komunitas difabel nggak sih Mas? Belum kayak pada waktu itu belum belum ya. Belum, Jadi iya. pada waktu itu memang keluarga juga belum ada akses ke organisasi difabel ya. belum belum ketemu nah, itu juga tantangan ya. Hmm. Bahwa memang ada butuh, ada kebutuhan misalkan organisasi di yeah. ya? Yeah. Nah itu tadi mahasis. mas, sebenarnya edukasi pada keluarga itu termasuk yang itu. Mm -hmm. Kalau penilaian mas Yuli itu keluarganya sangat bagus ya? Karena <laughs> bagus itu dalam konteks apa? apa? Gitu? Nah, gitu. Padahal kalau keluarganya sudah bagus, gitu ya, itu harusnya mereka paham bahwa Default mental ini butuh layanan kesehatan gitu ya. ya. Kalau memang butuh opat sempat, <laughs> ya, Harusnya masalah lakukan. home care kemarin ah. uh, Home care dari, saya, saya tanyakan ke Gracia Katanya ada tapi mahal itu Artinya sebetulnya kan yang diperlukan ya. Itu kan sering komunikasi ya. Oke okay. interaksi, interaksi ya. ya Karena sebenarnya problem psikologis itu kan Atau mental ya itu kan sebenarnya Butuh curhat. Ya, nah. <laughs> butuh curhat, butuh curhat, butuh teman. Semakin senang. dipasung itu semakin ya. mm. pasti dia akan punya dampak yang cukup serius ya. Sementara kalau kemarin sempat mau dimasukkan BTPD Pundong, hmm. saya nggak yakin di PT Pundong apa. Ya, jadi ya. BTPD jadi untuk apa teman-teman? Bantai -teman rehabilitasi. Bantai rehabilitasi ya, karena, ya, terpadu. Karena disini. dia kan juga selain tadi apa? Uh, udah gizi juga pakai pengguna kursi roda kan. Lejalan mau dimasukkan sana, tapi saya nggak rekomend karena tadi berisiko. Artinya kan masih interaksi masih jarang ya. Artinya mantapnya takutnya malah kambuh, gitu, Jadi uh, memang pelan-pelan ya. ya. Karena memang itu butuh kayaknya profil assessment dulu ya. yang dilakukan oleh psikolog atau psikiater ya. Bagaimana tahapan-tahapan ya, uh. untuk menyembuhkan. Tapi nggak tahu kalau oh, mungkin sudah jangkais ini untuk yang udah ada. selama ini ada. Sudah ada. Jadi ada. dari puskesmas, ini saya bicara di Sleman ya, hmm. dari puskesmas wilayah terdekat itu sekarang sudah ada layanan jemput bola hmm. Jadi bagi mereka yang memang tidak bisa dibawa, saat ini masih dipasung, gitu, puskesmas setiap bulan akan datang uh, Nanti ada dua pilihan gitu ya, disuntik di setiap bulan atau nanti diberi obat. Oke. Okay. Nah, di Sleman nah, ya, adanya, ya, ya? ada yang banyak. Ya sudah di luar Jog di Jogja kan ini pusat peradabannya ya. <laughs> <laughs> Kalau di luar Jogja nih, kayaknya udah bingung juga ini. Ya. Karena banyak yang nah. tidak terkelola ya. Nah, tapi itu kan sekarang yang belum selesai. Adalah... Di Jogja pun juga masih ada tantangan ya. serius ya, karena Betul. masih banyak pemasungan. Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya berarti kan serius ini ya. ya? Serius bahwa pemasungan itu bukan jalan yang tepat, bahkan ini adalah semacam pemenjaraan dan bahkan mungkin bisa menambah orang itu lebih parah ya. Nah, sebenarnya ini gak sih? Ee, pemasungan ini ada gak kasus yang mungkin bisa... Pemasungan ini kan sebenarnya praktek tindakan kriminal kalau bagi saya ya. <laughs> Praktek tindakan kriminal bertentangan dengan semangat e, CRPD bahwa teman-teman di Fable tidak boleh didisiminasi, tidak boleh direndahkan, tidak boleh diberlakukan sewenang-wenang begitu ya. Ini e, dalam konteks Hukum Anda nggak mungkin keluarganya atau masyarakat ya yang dia itu memperlakukan memasung itu kemudian dipidana. Anda nggak kasus atau malah dibiarkan aja pemasungan <tuh> ini. Kalau selama ini kita dampingi memang belum ya. Hmm. Pertama, saya nabinya di Sleman itu memang belum. Waktu itu memang itu menjadi senjata kami. Hmm. Dulu pernah dengan sikap kita ada visit ke sana gitu ya hmm. saat dia perempuan dengan difabel mental di pasung, kami memberikan ziga Ya, okay. kami kami melakukan sebuah apa, ya istilahnya kayak ancaman gitu ya. Oke, okay, ngancam. Ketika keluarganya. Kami datang lagi ke sini masih dalam kondisi seperti ini gitu ya, hmm. maka kami bisa melaporkan. Nah okay. akhirnya Pak Dukuh, Pak RT di wilayah setempat, setempat itu. Ber, rapat, berkoordinasi rapat. <laughs> mereka ketakutan kan yeah, yeah, karena yeah, kita yeah. datang banyak orang gitu saya bawa TKSK terus ini babinsa dan babinkamtibmas yeah, nah, ini yeah, menjadi yeah, yeah. senjata ketika mereka berpakaian dinas nice. dan <laughs> nah, ini nanti akan kita laporkan gitu akhirnya selama satu minggu dari itu kan sudah dikeluarkan gitu dan hmm, nggak dipas dipasung. ini masuknya di dalam rumah atau di rumah di dalam rumah di Depan itu ya dikasih ini loh, apa namanya pintu? Pintunya memang enggak pintu kayu yang utuh gitu enggak hmm. pakai apa ya, kayak jeruji gitu ya, kayak kayu jeruji. Oh bisa dilihat gitu ya, bisa dilihat di dalamnya dikasih, dikasih apa? MCK jadi hmm. dia mandi dari situ, BAB di situ, tapi ya kotor tetap karena enggak dibersihkan. Iya, ya, ya. kalau selama ini memang kami belum menemukan <coughs> yang dilaporkan, ya. Yang dilaporkan ya. Dan, uh, Mas Yuli juga sama ya, belum menemukan ya, sama, belum, belum menemukan. Nah, kalau ya. melihat yang ringo itu parah banget ya. Nah, nah, nah. Itu di, dibangunkan ruangan khusus loh, itu Jadi yang dengan jeruji yang kuat, atasnya benar-benar kayak penjara ya. Oh, benar-benar oh, kayak oh. penjara yang Sampil. yang membuatin keluarganya. Keluarganya. keluarganya, keluarganya satu kali satu itu. Jadi biasanya okay. nggak oh. ada yang melaporkan. Yeah, yeah. Mungkin masyarakat merasa di Yuna nyaman ketika mereka itu ada di dalam pasungan kan mereka merasa tidak ada diganggu, ada ancaman. Artinya kemudian ini dianggap sebagai ancaman ya? Yeah. Uh, artinya sebenarnya harus ada upaya saya kira jawab negara ya. Yeah. Gitu tadi ada apa namanya step-step untuk apa namanya agar dia bisa diobati, mengenali mungkin kapan dia akan relap dan bisa mengamuk, gitu ya. Nah, itu kayaknya perlu langkah-langkah kayak gitu. Sehingga kemudian tidak ada lagi stigma yeah. bahwa ini, bahwa defable zygiensofrenia itu selalu mengamuk, gitu. <laughs> ya <Yeah. laughs> yeah, kan? Yeah. Mungkin juga kenapa dia mengamuk juga ada faktor itu ya. Faktor mungkin ketika dia, apa namanya, relap, nggak sadar, oke. Okay? Tapi pas sadar, mungkin dia juga diberlakukan nggak pas oleh lingkungan, kan. Dicaci, dicemooh, bahkan mungkin dilihatin sehingga dia membuat dia lalu semakin terdepresi, ya. sehingga mengamuk jadinya kan? Iya, sebenarnya memang seperti itu mas, karena waktu itu kami melihat, kami uji coba ya, ketika dia dikeluarkan, tiba-tiba kan anak-anak kecil itu datang, langsung langsung mereka mencemooh, ya, oh ya, membully, orang gila, oh, orang gila, nah, langsung marah dia langsung dilempari pakai batu. Nah, mana jadi, orang mana orang yang mau disebut iya. itu ya? Kita aja yang... misalkan kalau keliling gitu, ya? keliling keliling kemudian disebut. Oh, si hitam, si kecil gitu ya, aja marah ya, marah ya. Apalagi itu diteriakin kayak ya, gitu, itu pasti Itu perlu kita menyakit, lakukan uji coba. Benar. Kenapa sih dia bisa marah gitu? Artinya itu kan manusiawi ya? Iya. Ya nggak? <laughs> <laughs> ya, manusiawi enggak? Ya, Ketika dia dibelah warga itu kan manusiawi dia marah, melempar gitu. Tapi saya kira itu soal lingkungan ya. Apa namanya? Problem lingkungan yang salah membelakukan dia ya. Problem lingkungan yang bermasalah buat dia. Nah, kayaknya menarik tuh untuk uji coba untuk ya, Karena di Undang-undang 8 tahun 2016 itu ada pasal larangan dan sanksi. Dan di pasal larangan itu adalah tindakan menghalang-halangi, tindakan menghalang-halangi terhadap pemenuhan hak. Salah satunya misalkan dia tidak boleh stigma, tidak boleh dilakukan menung undang Ya kan? Itu sebenarnya bisa dilaporkan sebenarnya. Dilaporkan ke delik pidana, karena itu memang delik pidana. Itu cuman sekali lagi, ini belum ada yang mencoba. Aturannya sudah ada, <laughs> aturannya sudah ada. implementasinya yang belum, ya, belum ada, gitu. ya kan? Iya, anu ingin mencoba. Tapi <laughs> memang kan kita harus kita coba. So. Eh, cuman beruntungnya kemarin itu beberapa yang kita datangi itu langsung ada ini upaya jemput bola ya, kayak yang di Sleman yang saya ceritakan itu sebenarnya pernah dijemput dari dinas sosial gitu ya, dengan stakeholder terkait gitu, terus kosmas, babinsa, bagian kantik mas. Babin sah, babin kanti mas. Udah dibawa ke gracia. tapi ketika proses reintegrasi sosial tidak selesai Mereka tidak bisa diterima kembali di masyarakat Khawatirnya, karena dulu pernah ngampak orang gitu Nah khawatirnya nanti kambuh lagi Jadi kan edukasi pada keluarga dan masyarakat ini yang penting ya? kuncinya mereka tidak dipasung lagi saya juga punya pengalaman, mbak Nasya, mas Yuli ya. Jadi uh, ada family gitu, dia dulu sama mengalami skizofrenia. Sebabnya itu uh, dia apa namanya kakaknya sakit luar biasa dan tidak ada uang untuk berobat ya. Lalu ada situasi dia putus dengan pacar yang dia sangat cintai gitu. Sehingga kayaknya berdampak depresi luar biasa dan kemudian dia itu stres dan Hilang kesadaran tuh, Pure tuh. Nah, tapi alhamdulillah ya, dia itu... Uh, berobat, didampingi oleh masyarakat sekitar, tidak dipasung, keluarga mengobati benar. Tapi obatnya tradisional ini belum ke dokter ya. <kali> ke dokter mungkin lebih enak ya. Tapi dia kemudian sembuh. Dan sekarang itu bisa kemana-mana. Bisa, bisa ke mana bisa keluar negeri, sekarang punya anak dan berinteraksi dan bekerja seperti pada umumnya dan bisa berinteraksi dengan, dengan sebaik-baiknya gitu. Ya. Saya kira itu luar biasa ya. Iya, proses itu yang artinya. Iya, artinya memang pemasungan ini memang harus dihentikan. Ya Memang harus di sepakat nggak? Ini harus dihapuskan atau dihentikan gitu? Sepakat. <laughs> Saya sepakat. Harus. Kenapa? Kenapa? Apa alasannya ya. ini? <laughs> <laughs> itu dawanya luar biasa tadi sudah kita bahas ya bahwa selain itu apa namanya hmm, tidak memerdekakan dan tidak memanusiakan manusia gitu. Kan kita enggak apa ya e, masyarakat sekitar itu jadi kepeduliannya tidak ada empatinya tidak ada yang ada hanya mereka inginnya ada di Yuna nyaman dan kalau kita lihat itu jelas efeknya itu loh yang luar biasa ketika mereka dipasung Nah, sekarang tinggal tujuannya apa sebenarnya ketika ada banyak difabel mental ini kalau kita memang tujuannya adalah memberikan uh, apa layanan yang komprehensif sampai ke rehabilitasinya ya, itu harus dihapus, harus dihilangkan, dihilangkan ya? harus ada program bebas pasung sebenarnya Pemerintah ada program bebas pasung ya. dan kemudian praktek pemasungan dikriminalkan. Ya. Gitu, kira -kira gitu. Itu kira-kira Bagian tindakan kriminal ya. Uh -uh. Termasuk ini termasuk ini juga mas layanan kesehatan yang selama ini mungkin ya kita anggap kurang peka gitu ya ketika ada laporan justru mereka berkata eh jangan jangan ini loh ya membuat apa namanya isu kalau masih ada pasungan sedangkan di wilayah kami di puskesmas wilayah puskesmas kami itu udah pasungannya nol gitu padahal ada gitu kan nah itu juga harus diberikan sanksi enggak cuma sanksi administratif toh ketika mereka tidak memberikan layanan itu gitu harusnya kan mereka juga turun ya sekarang ini di wilayah-wilayah paling bawah di grassroots itu kan sudah ada kader-kader kesehatan jiwa Ya harusnya yang dimanfaatkan mereka gitu Mereka diberdayakan, diberikan pelatihan uh, Supaya mereka bisa mendeteksi uh, warganya mana yang, yang mengalami gangguan kejiwaan Layanan apa yang harus diberikan nah, Nanti sistem rujukannya juga harus jalan nah, Dengan seperti ini nanti sudah harusnya tidak ada pasungan lagi dan satu hal yang penting edukasi itu tadi ketika keluarga itu kuat menyatakan bahwa kami menjamin bahwa keluarga kami atau oh, apa namanya difabel yang mental ini tidak, tidak akan mengganggu masyarakat nah pasti masyarakat juga akan bisa menerima tapi ketika keluarga itu lemah Ya sudah, ini nah, saya dapat ya. tekanan dari sini saya nggak kuat nahan. Ya untuk sudah dipasong aja, lebih ya, nyaman ya. mereka. Ya, Kuncinya ya. itu sebenarnya. Ya, ya benar-benar. Mas Yuli, sepakat pemasungan ini dihapuskan dan bahkan pelakunya dikriminalkan. Banget, sepakat mas. <laughs> ini pelakunya mungkin keluarga juga. <laughs> dan juga bisa masyarakat. Mas Yuli ya, gimana? Sepakat banget mas. Mungkin juga termasuk tadi ada instansi kira-kira menutupi bahkan mungkin uh, ya tidak suka sekali ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, okay, jadi memang harus di ini ya harus di hentikan ya tindakan uh, pemasungan begitu ya. Baik uh, kita sudah sampai pada sesi akhir ini, jadi ingin minta sedikit pesan ya dari Mas Yuli dulu nih. Gimana Mas Yuli melihat praktek pemasungan? Uh, peristiwanya seperti ini gitu ya. Lalu Mas Juli sebagai aktivis uh, yang mewakili teman-teman dari Forum Peduli Divabel di Bantul apa yang bisa dipesankan ya buat keluarga, masyarakat dan utamanya adalah pemangku kebijakan pemerintah ya. Mungkin uh, harus ada edukasi ya buat masyarakat, terutama juga keluarga juga. Artinya mungkin cara penanganan teman-teman yang apa yang uh, mental dari yang mulai ringan sampai yang berat tadi yang pasung tadi uh, dan mungkin juga di Bantul sudah ada delapan puskesmas yang uh, ada pelayanan psikologinya 8 ya uh, jadi paling enggak seandainya ada ada masalah bisa segera ditangani di puskesmas artinya itu kan uh, sebagai bagian dari preventif tadi yeah, yeah layanan ya? ya, untuk mencegah ya mencegah ya oke <laughs> oke okay. okay, Mas Yuli Mbak Ratna ya. apa yang bisa dipesankan Mbak dengan situasi ini gitu ya utamanya mungkin uh, penting pemidanaan enggak gitu? <laughs> kalau menurut saya iya untuk efek jera juga karena ya, ya. siapapun itu eh, termasuk difabel mental hmm. itu punya hak yang sama gitu, dengan masyarakat pada umumnya jadi memang harus dihilangkan pasungan itu supaya mereka bebas dari kekerasan ya, Just, pemasukan itu ya, kekerasan ya ya itu satu bentuk kekerasan gitu yang memang ya, ya. harus ada tindakan gitu kalau memang perlu ya itu dikriminalkan itu tadi supaya tidak ada lagi difabel mental difabel mental yang dipasung, dipasung ya. karena prinsipnya mereka punya hak hidup punya hmm. hak untuk bebas ya, hak jadi, untuk tidak disiksa ya. Iya, tidak dilakukan cuma ngunang. Lembaga administratif mas, jadi misalnya NIK kadang nggak punya, ada ya, kayak gitu. Mereka juga nggak punya itu. Iya, ah, ya. ya. itu juga perlu ada sanksi. Iya, iya, iya. Ah, ya. uh, luar biasa ya teman-teman uh, sekalian mendengarkan dari Mas Juli, Mbak Ratna ada cerita-cerita yang luar biasa ya terkait dengan isu pemasungan. Dan sekali lagi ada data dari WHO teman-teman sekalian. Jadi di dalam sebelum pandemi itu teman-teman mental itu luar biasa banyak. Setelah pandemi COVID ini sekarang ditambah luar biasa banyak. Karena ada banyak faktor ya yang menyebabkan teman-teman itu menjadi uh, defensibel mental ya. Faktor pekerjaan, ekonomi, diputus kerja, ada apa namanya isu kesehatan. Jadi dampaknya itu luar biasa banyak dan akhirnya teman-teman defable mental itu luar biasa berkembang dan cukup banyak, gitu dan meningkat, dan, meningkat. <laughs> dan sekali lagi itu potensi untuk dipasung lebih banyak, gitu potensi pemasungan uh, selalu akan ada ya yang akan menimpa bagi teman-teman defable mental. Dan sekali lagi seperti yang disampaikan Mbak Ratna dan Mas Juli, kita menyatakan bahwa pemasungan itu bukan uh, cara terbaik, dan tidak baik juga <laughs> untuk kemudian menyelesaikan atau untuk mengobati teman-teman uh, defable uh, mental gitu. Ya. Jadi itu itu adalah tindakan yang salah karena itu memang butuh upaya dari pemerintah untuk menghentikan pemasungan dan perlu upaya juga dari aparat penegak hukum untuk mengkriminalkan bahkan terhadap pelaku pemasungan gitu. Karena itu, semak, karena itu bertentangan dengan undang-undang 8 tahun 2016 dan juga uh, dengan undang-undang nomor uh, 19 tahun 2011 tentang ratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Saya kira demikian, makasih uh, Baratna, Ratna, makasih Mas Juli atas serinya pada kali ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menonton. Begitu ya, materi yang luar biasa. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tema-tema yang pasti akan lebih menarik. Terima kasih, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.